Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Selamat pagi anak-anak Kaifah haluka Coba yang laki-laki dijawab bagaimana kabarnya Wa kaifah haluki Coba yang perempuan dijawab Alhamdulillah Inani bilhoirin Alhamdulillah semuanya Dalam keadaan baik-baik saja Amin Anak-anakku kelas 5 yang sangat usada banggakan kali ini kita akan belajar bahasa Arab tentang perpustakaan. Apa aja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama kosakata dalam nama-nama benda dalam perpustakaan. Dilanjutkan dengan memahami teks sederhana tentang letak benda-benda yang ada di perpustakaan. Semangat belajar ya! Kita mulai dengan bersama-sama membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Tata caranya Ikuti apa yang usada baca Yang tertera pada layar kalian Kemudian jawab pertanyaan Sesuai dengan gambar Kemudian mari kita memahami Bersama-sama teks dalam bahasa Arab Siap ya Rofun Rofun Mari kita baca bersama-sama Rofun Nah, benda yang ada di layar kalian Bahasa Arabnya yaitu Rofun Selanjutnya, apa bahasa Arab dari gambar ini? Coba tebak Kau kata yang kedua Khuritotun Khuritotun Ya, bahasa Arab dari gambar ini yaitu Horitotun Apa bahasa Arab Dari gambar ini Kitaburiabdiyat Coba kalian ulangi Kitaburiabdiyat Apa bahasa Arab Dari gambar ini Majalatun Mari kita ucapkan dan baca bersama-sama Majalatun. Majalatun Apa bahasa Arab dari gambar ini? Jaridatun Mari kita baca bersama-sama Jaridatun Apa bahasa Arab dari gambar ini? Nakku. Coba pelan-pelan dipahami apa yang usada jelaskan ya Kita baca dari baris yang pertama Hadal kitabu alal maktabi Hadal kitabu alal maktabi Nah ada kata tunjuk yang usada warnai merah Kemudian di depan kalimat di tengahnya ada letak dari benda tersebut Nah coba ustada terjemahkan ya Ini buku di atas meja Kalian perhatikan semua kalimat di akhir setelah kata letak itu berharokat kasroh jadi arti dari baris pertama yaitu Ini buku di atas meja Coba kalian pahami baris kedua Kata tunjuk tilka Untuk benda muanas atau ada tak marbutohnya Tilkal majalatu firrofi Nah coba diterjemahkan ya setelah kalian mengetahui nama benda tersebut, di situ ada kata "letak", yaitu "fi", yang artinya di dalam "ila", ke, dan "ala" di atas. Pelajarilah dengan membaca kalimat yang tertulis "baris demi baris" pada layar ini, kemudian coba terjemahkan kata demi kata. Pada kalimat di layar ini Setelahnya kalian akan memahami Arti dari bahasa Arab Teks sederhana berikut ini Oh iya anak-anak Usada telah siapkan teks Untuk kalian salin Teksnya sama dengan yang ada di layar ini Salin di buku tulis kalian ya Jangan lupa foto dan kirimkan Ke WA Usada Wafiq Oke, anak-anak, semangat semuanya! Alhamdulillah, setelah kalian mengerjakan di buku tulis, tandanya kalian telah selesai belajar bahasa Arab pada pertemuan kali ini. Don't forget to obey your parents and pray on time. Dan Nahtatim Bil Hamdalah Mari kita ucapkan Hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh!